Ketika kata-kata lindung bergema di seluruh platform, suara mendesing lembut terdengar dari segala arah. Beberapa murid Desolate Hall tercengang karena keterus terangan lindung benar-benar melebihi harapan mereka. Dia benar-benar orang yang berani dan karismatik. Beberapa murid langsung sedang mengamati saat ini bermain, sementara sedikit kekaguman muncul di mata mereka. Tongcuan tidak bisa menerima apa yang terjadi hari ini. Dan satu-satunya cara dia bisa menyelesaikan ini tidak rumit, yaitu bertarung. Kekuatan adalah izin masuk di sembarang tempat, dan itu tidak terkecuali dalam olah desolate. Tong benar-benar mengerti bahwa bahkan setelah dia secara pribadi mengajar Lindung pelajaran, masih hampir mustahil untuk mengubah fakta bahwa dia akan menerima Pil Riverhead Immersion, karena Lindung telah memberikan kontribusi terhadap Sekte Dao. Dua kepala Aula desolate tidak akan menarik ganjarannya hanya karena oposisinya. Alasan dia terus melakukan itu adalah. Pertama, dia tidak bisa menelan ini. Dan kedua dia berpikir bahwa dia bisa menekan udara tak terkalahkan dari murid baru ini. Ini agar dia tahu bahwa meskipun dia adalah juara dari Perang Seratus Kekaisaran. Dia masih harus dengan patuh menarik suasana kesombongan yang dibawa oleh gelar ini. Namun. Apa yang menyebabkan Tong Chuan merasa terkejut adalah bahwa Lindung benar-benar berubah dari seorang tamu menjadi tuan rumah. Dan sebelum mengizinkannya untuk menjelaskan sepenuhnya, dia sudah mengirimkan tantangannya. Karena tindakannya, terlepas dari apakah dia akhirnya menang atau kalah, paling tidak, keberaniannya telah menyebabkan beberapa orang membuatnya sangat dihargai. Masalah penghinaan tidak akan disebutkan lebih lanjut. Apapun. Lindung masih menjadi anggota baru dari Aula Desolate. Kehilangan murid senior seperti Tong Chuan tidak akan dianggap memalukan. Di daerah yang cukup jauh dari Sungai Pil, dua bayangan mengambang di udara. Dengan tatapan mereka mengarah ke Sungai Pil. Salah satunya adalah wakil kepala balai Desolate Udao. Sementara yang lain adalah seorang lelaki tua berpakaian putih. Dengan kepala penuh rambut putih, membuatnya tampak cukup pikun. Namun cahaya sesekali yang berlalu dengan cepat menunjukkan bahwa ia adalah senior yang berlatar belakang tidak biasa. Pria tua ini mengenakan pakaian putih tak lain adalah kepala balai desolate, Chen Zhen. Heh, bocah ini pasti memiliki cara unik untuk melakukan sesuatu. Kata Wu Dao sambil menyeringai dan menatap platform Pil River dari jauh. Sepertinya kamu benar-benar memegang lindung dengan hormat. Kata pria tua itu berpakaian putih lembut sebelum memberikan senyum samar. Bakatnya ditambah dengan disposisi akan membuatnya menjadi salah satu unggulan dan bibit yang sangat baik. Jika dia dirawat dengan benar, aku merasa bahwa dia akan bisa menjadi orang yang paling berprestasi di antara anggota generasi muda desolatehol. Petik 2. Wu dengan lembut membelai janggutnya. Sebelum merenung sebentar dan berkata, Sebenarnya, Bahkan jika dia dibandingkan dengan bakat mengerikan dari Balai Langit, dia mungkin tidak jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Petik, 2, "Tidak banyak anak muda yang bisa membuatmu mengucapkan kata-kata seperti itu." Master Desolate Hall Chenzen tertawa ketika dia menatap jauh ke kejauhan sebelum menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ada beberapa rahasia di dalam tubuh bocah itu, namun itu tidak masalah bagi kami." Dia saat ini sudah menjadi murid Dao Sek kami. Selama dia tidak melakukan apapun yang akan membahayakan sekte itu, dia akan selamanya menjadi murid Dao Sek kami. dua. Menurutmu siapa yang akan memiliki peluang kemenangan yang lebih besar di antara mereka? Tanya Chen Zhen sambil memandang ke arah Wu Dao. Pengcuan kemungkinan akan menderita. Wu Dao menyeringai saat dia menjawab. Berpikir kembali. Di medan perang kuno. Bahkan jauh Yu dipaksa ke keadaan menyesal oleh Lindong. Jika seseorang mencoba menilai kecakapan Lindong dari penampilannya sendiri, orang akan benar-benar salah. Oh, Chen Zhen mengangkat alisnya sebelum melihat platform dengan penuh semangat dan berkata dengan suara samar. Aku ingin melihat betapa luar biasanya anak kecil itu. Yang kamu junjung tinggi. Kamu benar-benar berani. Tong Chuan menatap pemuda kurus yang tampak di depannya. Matanya menyipit dan api amarah samar-samar terlihat di dalam diri mereka. Memikirkan hal itu, ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan dengan angku oleh murid baru. Karena itu, dia merasa tidak perlu sopan dan mengambil langkah maju, sebelum kekuatan Yuan liarnya meletus seperti badai. Tingkat fluktuasi ini adalah tingkat yang lebih kuat daripada dinasti Tianyuan Kintian. Karena kamu junior, aku tidak akan menggertakmu. Setelah sepuluh putaran, jika kamu belum kalah, aku, Tong Chuan tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang masalah perendaman kepala Sungai Pil. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Petik dua, Suara rendah dan dalam Tong Chuan. Dibawa oleh Yuan Power-nya yang penuh semangat bergema di platform yang mirip dengan gemuruh guntur. Senior tolong lanjutkan. Aku takut mungkin tidak perlu untuk sepuluh putaran. Tubuh lindung sedikit gemetar saat Yuan Power di dalam tubuhnya mulai melonjak. Meskipun itu tidak menakutkan seperti Tong Chuan, itu segera menghilangkan tekanan yang dipancarkan oleh Tong Chuan. Memiliki keberanian adalah hal yang baik. Namun, orang harus tahu kapan tidak melangkah terlalu jauh. Karena kamu adalah orang yang sombong itu. Baiklah kalau begitu. Biarkan aku menguji kemampuan apa yang kamu miliki. Yang dimiliki oleh sang juara perang seratus. Tong Chuan mendengus dingin. Saat api amarah di matanya bertambah besar, dia merasa bahwa jika murid baru ini tidak diurus hari ini, tidak akan ada tempat baginya di masa depan. Ledakan. Tong Chuan mencengkeram tangannya yang besar. Sebelum cahaya kemasan bercahaya meletus dari tubuhnya dan langsung berubah menjadi pisau emas besar. Fluktuasi yang menakutkan dan mencengangkan sedang dipancarkan oleh pisau besar itu. Bang-bang. Tong Chuan mengambil langkah ke depan. Saat pisau emas besar di tangannya tiba-tiba bergetar. Seketika, sepuluh sinar pisau meledak, yang menyebabkan udara terbelah, menciptakan suara melolong tajam yang bergema tajam. Menghadapi serangan Tong tongcuan, lindung hanya mengulurkan telapak tangannya dan dengan genggaman, lampu hijau tampaknya meletus dari telapak tangannya dan langsung berubah menjadi perisai berskala hijau. Ting-ting, tebasan bila mengiris berat pada perisai skala berwarna hijau. Namun, itu hanya menyebabkan beberapa percikan api dan tidak mencapai hasil nyata. Ke, setelah dengan mudah memblokir serangan penyelidikan Tong Chuan, Lin Dong tidak menganggap perlunya melanjutkan penyelidikan yang tidak berguna tersebut. Setelah mengalami pertarungan demi pertarungan ganas di Ancient Battlefield, dia tidak menikmati serangan penyelidik lunak ini. Segera, tubuhnya bergegas maju dengan eksplosif. Saat dia mencengkeram telapak tangannya, Segel besi hitam muncul di telapak tangannya. Ledakan dengan munculnya simbol besi hitam itu menyebabkan angin kencang muncul, sebelum berubah menjadi bayangan besar dan besar. Yang dengan kejam menekan Tong Cuan, menghancurkannya di bawahnya. Harta karun jiwa surgawi, Tong Cuan dikejutkan oleh penampilan tiba-tiba dari simbol black metal, menyebabkan cahaya yang serius melintas melewati matanya sebelum dengan cepat mundur. Sementara tangannya bergerak cepat untuk memecahkan simbol. Tinju penghancuran iblis. Ketika segel mulai berfluktuasi, Tong Chuan mengirim kepalan gemuruh ke depan. Yuan Power yang mengerikan mulai mengembun di tinjunya. Sebelum akhirnya memancarkan aura desolate yang mirip dengan kehancuran besar dan dengan kejam menabrak simbol besi hitam yang menindasnya. Bang! Suara nyaring dan jernih terdengar saat simbol besi hitam benar-benar dihancurkan oleh Tinju Tong Chuan. Sebelum sejumlah kekuatan menakutkan mulai memancar keluar, menyebabkan bahkan udara mulai berputar. Setelah melihat adegan ini, itu menyebabkan Liu Bai dan ekspresi wajah lainnya berubah. Sepertinya dia memang layak menjadi murid langsung dari Desolate Hall. Bahkan, orang di depan mereka cenderung lebih kuat daripada Kintian. Meskipun kamu memiliki Heavenly Soul Tracer, jangan anggap itu adalah sesuatu yang bisa kamu andalkan. Teriak tongcuan sambil berlari ke depan dengan eksplosif. Lengannya tiba-tiba bergetar dan melepaskan kepalan iblis yang sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini, suara melolong menghapus seluruh langit. Tingkat kekuatan yang tak terbatas ini membuat setiap orang mengubah wajah mereka. Menghadapi ketukan kepalan yang masuk yang melolong mengisi langit. Lindong tidak mundur dan sebaliknya maju ke depan. Dengan gerakan tubuhnya. Dia mendarat di atas simbol besi hitam yang terbang terbalik. Setelah menstabilkan dirinya sendiri, dengan satu pikiran, kekuatan Yuan yang kuat, energi mental dan tenaga devoring dengan cepat memasuki formasi kuno di dalam tubuhnya. Rumble, rumble, rumble. Setelah serentak tiga energi berbeda dalam formasi kuno, Yuan Power yang mengalir keluar dari lindung berubah menjadi warna hitam keabu-abuan yang misterius. Itu sedikit memancarkan kekuatan kehancuran, yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan Yuan sebelumnya. Cahaya itu, di peron, ada banyak murid desolate hall yang menonton adegan ini. Setelah melihat cahaya itu, penglihatan mereka mengeras karena mereka secara bersamaan menemukan kelahiran tiba-tiba dari energi yang menakutkan dan misterius dalam tubuh Lindong. Ketika tiga sumber energi menyatu bersama, kekuatan Lindong naik seketika auranya tidak lebih lemah dari tahap 6 yuan nirvana dari tongcuan. Gerbang naga, lindung menginjak kakinya, menyebabkan udara hitam keabu abuan yang tak terbatas untuk langsung berintegrasi dengan simbol besi hitam dengan pencahayaan kecepatan cepat. Pada saat yang sama, roh naga berwarna hitam, yang berada di simbol besi, membuka mata naganya, menyebabkan aura menyeramkan dengan cepat mengisi udara di sekitarnya. Ketika semakin banyak energi hitam keabu-abuan terintegrasi dengan simbol besi, roh naga turun ke langit. Ketika kekuatan yang kuat mulai berasal dari es, sisik naga hitam tampak dingin yang sepenuhnya menutupi tubuhnya yang humongous. Dia benar-benar memanggil roh naga. Ketika roh naga humongous muncul, ada banyak teriakan kaget datang dari platform, karena mereka semua takjub dengan gerakan Lindong. Mengaung, roh naga menghadap ke langit dan meraung. Memancarkan amarahnya seketika. Sementara sejumlah besar energi membentuk perisai lengkung yang besar. Menyebabkan retakan dan patah muncul di platform di bawah. Bang-bang-bang. Asimator kepalan tinju besar mengisi udara dengan angin kepalan iblis saat langsung mendarat di tubuh roh naga dan meledak keluar. Namun itu tidak dapat menghentikan momentum roh naga. Dengan serentak tiga energi di dalam tubuhnya dan ditambah dengan kekuatan dari Heavenly Soul Tracer. Kekuatan lindung saat ini dapat dibandingkan dengan ahli panggung Six Yuan Nirvana. Oleh karena itu, dia jelas tidak lebih lemah dibandingkan dengan Tong Chuan. Pada saat inilah akhirnya Tong Chuan menyadari. Segera, ekspresi wajahnya berubah sangat serius. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan debaran jantungnya dengan menarik nafas panjang. Dia perlahan mengangkat pisau besar kemasan di tangannya. Namun ada semburat putih pucat di wajahnya. Cincin, berbeda dengan pucat di wajahnya, bila emas besar di tangannya mulai bergetar hebat. Cahaya keemasan ditarik secara misterius dan pada cahaya keemasan, muncul retakan samar dan halus. Dari kejauhan, itu tampak seperti sebidang tanah yang luas, ketika aura desolate mulai muncul. Cahaya ini, setelah melihat cahaya murid-murid desolate hall di platform ekspresi di wajah mereka berubah, karena mereka bisa mengenali seni bela diri yang dieksekusi Tong Chuan. Satu gemuruh demi gemilang mulai bergema dari platform saat Tong Chuan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tiba-tiba, tangannya tampaknya berubah menjadi bilah tanah yang sunyi. Ketika dia tiba-tiba memotong suara dingin es yang membawa suasana kesedihan mulai menyebar dari mulutnya. Desolation Blade bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.